Ngomong-ngomong tentang slot gacor nih Gue punya salah satu situs yang di, mungkin bisa jadi rekomendasi kalian ya Untuk kalian coba juga di, uh, di rumah Apalagi untuk para momen-momen slot gue yang suka banget nyari info gacor Tiap hari nih Coba tau kalian belum nemu tentang infonya Kalian bisa jadiin ini buat alternatif kalian Oke, ada situs permain 138 nih yang lagi gue cobain sekarang, ya. Kita coba lihat nih, katanya gacor banget. Ini, tapi gue belum tahu pastinya gimana. Jadi, mending kita buktiin bareng-bareng aja, ya. Dan di sini gue bawa modal ancai, kurang lebih 49000 ya. Kurang lebih Rp50.000 ya. lah, ya. Kita buletin aja, dan gue mengawalinya dengan bet 4800 eh Ya, okay banget, guys! Kalian bisa lihat tadi, besarnya banyak banget, ya. Cenderung bagus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 Oke kita lihat dulu aja nih untuk skater pertama kita guys Waduh langsung tembus di angka 285 ya Oke kita fokus dulu aja nih Kira-kira profit berapa yang bakal kasih buat kita di skater pertama kita banget coy pecahannya rapi banget nih udah kelihatan gacornya nih kalau misalkan kalian lihat untuk uh, situs yang pecahannya tuh rapi ya kalian pasti bisa lihat lah berantakan atomganya tuh pasti kelihatan dan bagijo itu gacor deh. Oke okay, seperti halnya di permen 138 ini untuk di dalam sketernya aja sudah tembus di angka enam ya lebih dari bednya guys. Wow, wow, konek lagi dong. Petir? Injust kasih petirnya? Wah wow, mampus. 19 ribu guys masih connect lagi dan birunya juga konek. Nah cakep banget 25 ribu dikali 25 lagi. 242 lagi guys, sensasional. Kayaknya dengan satu kali scatter di acar aja, kayaknya gue bisa nyikat semuanya ya. Wow, kita lihat hasilnya nanti. Tapi yang pasti ini worth it buat kalian coba ya. Bagi para mamen mamen sweater gue nih yang suka banget sama informasi tentang situs gacar. Kalian bisa lihat permainan gue dulu. Kalau misalkan kalian ragu-ragu. gokil, masih konek bintang hmm, cakep banget kali 10 lagi guys wow 23.000 nih dikali 35 Waduh 814 oke okay, oke okay, oke okay. kayaknya di sini kita bakal udahin aja permainannya ya karena gua menang guys di sini dan nanti kalian bisa lihat hasilnya gimana ya, yang pasti gua menang, ya karena modal gua cuma berapa sih, kurang lebihnya lima ribuan aja ya, tapi ini sampai jutaan rupiah guys. Oke, okay? nggak perlu mikir lagi nih, nggak perlu ragu-ragu lagi untuk main di sini ya, yang pasti kalian pasti bakalan puas kalau misalkan dikasih profit yang sangat luar biasa bagusnya. Oke, okay? untuk kalian yang nanya link pendaftaran permain ada di mana? nanti bakal gue kasih linknya di description box atau di kolom komentar paling atas ya langsung kalian cek aja di sana dan untuk linknya pun langsung terhubung dengan situsnya langsung ya jadi kalian gak perlu nyari-nyari situsnya lagi oke okay guys inilah kemenangan gue di permainan satu yang memuaskan banget sih guys silakan mau coba semoga kalian berhasil ya dan semoga kalian beruntung juga lebih dari apa yang gue dapetin hari ini Tentunya gue bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Oke okay guys Thank you banget nih buat kalian semuanya Dan see you next video Bye